Assalamualaikum. Hari ini Insya Allah mau rias di udah mulai nih di apa tuh luar batang ya di pengantennya kekeriasnya <laughs> Pengantinnya mungil hijauan Nanti dapat orang Sulawesi hmm. Sambil lihenak. Tuh, halo. Apa? Ayo kita mulai. Mana itunya Lihat ke sana. Senyum. Iya Lihat ke depan Senyum Satu Dua Tiga Iya Senyum Senyum Lihat ke depan ya. Halo, inilah akhirnya, sudah selesai. Hah? Gak kelihatan ya, sudah selesai. <tuk tangan> <tuk tangan> iya, karena pengantinnya hilang. Pengantinnya dah, ini dia baru ketemu, pengantin kemana aja sih? <tuk tangan> kelihatan kalau begini nih. Ini periasnya, namanya siapa? Wih, hmm. <laughs> terang bener si Low. <laughs> Nah, itu dia. <laughs> ini, ini yang pasang henna. Mana, mana, mana. Oh, ditutup hai. Namanya siapa? Putih hmm. henna. Muti henna. Ini, ini, <laughs> <laughs> Devi Anisa Mirta Pianisa. Wedding buka dong mulu cepat pulu mata ya kita buka lagi lagi ini bawahnya sambil dihena tuh <laughs> hmm. ini tanpa cukur alis Lalu, dan hmm. hapus ulang make up dengan henna yang kedua juga tadi warna putih henanya sekarang warna warna sekarang lagi ya. sekarang lagi pemotretan <chega> pulang tanpa cukur alis hey. Hai bayar ai surai Yes ini nih Halo deh Ini lebih enak Ini pengen di jawanya Dan ini belum kering semua jadi ada Maklum enak gado-gado dadakan di kali Dia tangannya Grafin. dong Kak gerakin. Dia tangannya Kak. Tambah lagunya. Iya. lurus. Lurus. Lurus kepalanya Senyum sini. Senyum. Hai, senyum. 2000 years later. Oke, hapus make up yang ganti yang ketiga. Ini dihapus tuh ya kembali semula. Ini lagi diapusin pakai lem-lem di bulu mata. Bulunya nggak ada ini. Ininya semula lagi. Cuci muka dulu, habis cuci muka wudu, habis wudu salat asar. Habis salat asar make up lagi yang buat sore. Terus nggak habis habis make up kan keburu beduk maghrib tuh. Sholat dulu, habis sholat baru ke depan. Jadi satu wudu antara asar dan maghrib. Babak akhir, coba lihat neng. sudah udah selesai, alhamdulillah. Nah, cowoknya cowonya udah ganti. Lihat sini cowonya, nah, udah ganti yang sore pakai mocha Mau peach ya, kainnya peach tuh. sudah, sudah selesai ayo, lihat sini ya, sekarang kita sesi foto-foto, ayo langsung aja videonya, iya, turunin tangannya sebelah aja, nah gitu sini, nah, lihat lagi tangannya kok lebih ini lebih cantik tuh lihat sini sayang dia udah seneng udah bahagia hmm. oke okay. jangan drastis ya gerakannya ke kamera ya yeah. okay. ya yeah, gerak-gerak aja sayang tangannya boleh digerakin dua-duanya ke atas nah, begini nah gitu gerak-gerak pede sayang cantik lagi tangannya gerakin lihat sini lek okay. okay.